Dan terbiar berlalu ketika senja meredup terang. Gemuruh gelombang itu suaranya mengarah, terbawa sang angin mendesis segala arah. Thank yeah. you. mancing ke laut, di ngapi gitu di hutan nih, ya. nyamuk nih, ya. senyak senyum, senyak senyum kan digentak nggak tau, tanya orang, coba gini gitu. orang nanya deh tadi, jadi ya. gitu. kita harus sabar-sabar gini, kita sini nih, nanya nyari umpan lagi mancing, di ngapi, cari umpan di hutan nih, nah, nih ada bayi kan nih, gim lah, oh, ya, I don't know. apa Rete Rete Rete? Pak RT. tolong masukku Pak Rete! dosa ngegas nih Pak Rete! basing kaladis apa yang ngomong gitu kan ya eh. Pak Rete ada yang ngomong dak? tak? pulik pulih ke tengok jamek gitu biasa bayi Pak RT dosa ngegas bukan, katu bertanya, emang aku minggap kaki jamek apa ya? oh jangan dipinggap kaki jamek, cuma jamek tak berjalan Pak Rete Wow, kita ini bertanya gitu Pak cari di rumah dia. Tadi aku ke rumah dia Pak Rete, tapi dia tidak de. Makanya aku bertanya ke Pak Rete sampai tahu Pak Rete tahu dia di mana. Yo Pak Rete di mana Jamia? Wow, bukannya Des Kau tidak tahu di mana Jamia? Oh, tidak usah ngegas Pak Rete. lah lah, lah. La. Kuringem. Pak cari tempat lain lah. Aku lapun tidak Pak Rete. Bang Alatol, iya benar. Siapa kakak ini? Itu loh, Mbak Jumiatun. Ya waktu nolongin kamu kecengurkot dikejar anjing. Oh, Mbak Jumiatun waktu itu yang nolong aku dikejar anjing itu keras keraslah suaranya Mbak. Kedenger orang lain malu aku. Kenapa Bang? Malu takut dengar anjing ya? Bukan malu takut dengar anjing. Kalau dengar orang jatulah derajatku. Cowok paling ganteng di sini. Mot ngapain ya ne? kencing mot. Gila kencing nani? Gimana eh? Betah Nino? Nino. Gila? gitu je. Takut tak? Bukan takut. Kau <tuk> <lah>, tak boleh malu kakak. Wah, kacanglah orang tu Gila lah ni. Ketika aku ngeri. Ketika aku jadi kencing sebasek. Butap ni. Agak cair lah tanam macam-macam tua. Zaman ni lah canggih. Mana nah. pun lah. Gila, kencing lah ni. Nanti ga suka men. pun. Lah, ni lah. Nah. Awa, aku nggak nanti tadi ka, bayi sini. tunggu aku Aku ane baca loh dijual murah rumah tanah warau seru masih coba duit kwayok melia ya. ya. <tuh> di lah mahal pilih kwayok melia Pak Ete Pak Ete di sini nggak suap dak? Kane ngagetku bayi untung kuda jantungan tapi Pak Ete ada di jantung kan ada lah, dia jantung kalau mati jadi aku kayak ne takutku apa? Okay. PT ne oh jangan jangan nantuk lah, takutku cuman aku nantuk lah, aku perehku kak <tuk> nyambung apa aku ngomongin kan nah. tadi gadis, sampe dia lagi ke duit kenceng nah. tuh PT aku tuh nggak nyari suep oh tadi apa yang ketika PT? gadis? tahu ngapain emang deh? gak tahu kisah kok oh. apa gadis kesini ha? Kami gila lah, tapi desa Beti, dia ini ngosok-soeb gak? Gak deh, sok soeb lah Lah, ngosok-soeb nah, nih, kemana entah? dia nyuci lah, sudah ngapel Man, Kaki sakit, kunyur aja beli belacan Dia kemana sih, udah sih kok tuh? Udah, oh, kau lihat, anak bujang, kau suruh beli belacan Suruh main game, ademen, suruh beli belacan Dia tahu anak bujang beli belacan Sambutlah dekat itu di bayangan datang. bawa masih ada yang rindu kala petang. Saat terang terus membias aral melintang. Dan biar jiwa ini mengingat pilu merintang. Tenang aja bang, rahasia terjaga. Apalagi komba Eh, hepeng lagi, hepeng lagi Nih, aku kasih sama kau hmm, Ambil itu ya Masa cuma segini Udah jadilah itu, udah bisa itu jajan di warung, cukup lah elah. Pegilah aku Nih, waw yang ini dek, beli nama Gak nah, bener kan keting Biasalah Kak keting nanti permisi da Dek, memang ngapain permisi da de dek capek harus tahu aku tadi toh, pening gua Kak, gawih ya lah kak aku jadi ngapela ya. Kakek toh kami menjutan sesebasing saya gigi kaku kencing dia oh gawe lah gak. Kapan misi deh dia? Dia nih kakek itu si toh dia segitu kencing. Napa enak permisi? Kaca di kantin antu. Mulai kan nggak orang. Gawe lah gak. Eh? Antu gak? Tadi kan, tadi kan, kau aku kencing si toh. Udah ngapain aja ku? Bila kawan-kawan, kalau kukulan, sini. kan nakutku, kawan-kawan. Aduh, ya. Wah, adik, dahat, kawan. Kek dikantit antu, mukela jid nih, ha. Tapi kantit antu, kelapa makin jid. Udah kawan-kawan. Meski gini, Cakawala telah beranjak kelam. Alam dunia pun beraksi. Oh, Ape Wahai wanita, apa yang membuatmu kemari? Lah, orang bertanya dia balik tanya, ya. Hmm? Apakah sebab engkau sedang menahan? kayak kane Wahai wanita, jangan kabur. cuman nyari umpannya terlalu dek lak bayi pulang lo Duh, kayak TK namanya cek, ngawal dek <tuk> mod, ui Oi. ui naik dong, saya nggak apa-apa sih, tempat naik di oh pegara-pegara kakan tinggal di oh jadi, mod mot bener lah iya okay, ke <tuk> sini masih <San> sisa <San> cahaya walau hanya bisa benderang. Angkasa masih memberi harapan, titik-titik terang, dan itu adalah aku. Siapa itu? Berhenti, nggak orang gila. Kau tengok. Tapi kayak ada. Kali-kali kaya bapak itu. Angkasa. Yang itu, ah. Lihatlah ke sana. Pada ceruk ada di depan. Bersama. Masih juga tersisa terang bang. dalam bias kehidupan, bang. memberi kelembutan bang. hati, oh, sebuah yang harapan. Bang, berikan. dia dan, yang pesor bianik. Pesor bianik. dan itu aku dipucarang kasih bang. penuh harapan. Oh, bang, ada apa, wahai kisah datang kemari. Ada apa, Kisana? Janganlah wajahmu bermuram durja Ceritakanlah padaku Ceritakanlah, wahai Kisana Bang, gimana aku mau cerita sama abang? Lihatin abang pun kena ngeri Tenang, Kisana ha? Kau tak perlu takut padaku, Kisana ha? Aku tak akan menggigitmu Tidak menggigit pun abang Aku lihat abang kayak orang-orang macam habis obat Gila, Bang, ya? Tenang, Kisana. Ceritakanlah padaku. Ha, ha, ha. Kisana sepertinya ada masalah. Masalah pula kau bilang. masalahku ketemu sama kau. Ih, kau gini pikir aku. Kalau kisana capek, berbaringlah di Ibu Pertiwi. Kok Ibu Pertiwi pula? Ih, makin aneh, abang ya, ya. ini. Ih, pikir aku lah. Aduh. Jangan pergi ke sana Jangan tinggalkan aku Dan luka di hati ini Gila Gila Gila Gila Seakan terus berjalan Tiada lelah untuk menyerah Lantas berlalu manakala Senja lenyap Berserah sehingga sang senja memanggilnya untuk berpulang. Panas rineh. Eh, apa ep, Ada <laughs> gara-gara kakekku Oh, bisa bisa em -em emosi, jene. Emosi, emosi, pulang. emosi. Pandanglah ke sana, sejak di ujung Sembrang. Eh, kita Wahai, malam sekali nasibmu, anak muda. Jadikanlah aku sebagai mentari Nansiaga terus dan selalu menghindari. Wahai kisanak Ada apa gerangan kau mengagetkanku? Sorry, sorry Action ngaca, Bisa pak? yang penting akunya ada terjaga. Eh, sekali ku begaco rupiah, we.